kotak susu ya eee uh, put eee uh, vv emergency emergency Allah wakbar ada depan gua siapa itu astavir waw emergency vv putra lagi ngebridge <laughs> di ending. <laughs> <tuh> jangan jangan. Ya udah kalau begitu. Allahu Akbar. Kenapa di atas ini ada perang? Perang. perang, perang anti KB, anti KB. Ada perang kuhut. Anti KB. <tuh> <tuh> <tuh> Allahu Akbar. Darura darura. Darurat. darurat, deh. Kita kill Jamal, teman-teman. ada hijau, ada hijau. sih. Ada hijau, cepet cepet cepet. Cepet. gua. Ayo, yoren lain kambing beneran loh. Allahu Allah, Allah, Akbar. eh Ayo, berarti aku buka. Aku, aku, aku. <tik> ayu, pakai bos pamrel. Ya, ayo, pakai bot farm ya. Eh, astagfirullahaladzim, Allahu Allah, Akbar. halo iblis, bangun empat Eh, bangun pas. Eh, eh, eh, eh, Odi Odi. <tik> <Dibangkan empat. tik> penemuan baru. Oh, iya, Ayo Ayo. iya, ayo Penemuan baru. penemuan baru <tik> Karena defense dulu, defense dulu, Kayu, kayu, kayu, kayu, punya kayu, kayu Penemuan baru di. Ayo, kayu, kayu. kain. Aku punya kain, kain, kain. Aku punya kain, kain, kain. Aku punya kain, kain, kain. Aku sengaja kain, Nah, kita stress. ini kan Masa dunia. Yeah. penemuan terbaru nih di yoi ini kita bisa bikin oh, udah sih para, para para para da, da, da. yo report demon yuk beneran dah ya, ya, da. oh, oh, oh. penemuan terbaru <laughs> penemuan terbaru ini, ya kata ini putra Oh lo iya penemuan terbaru kita tutup cok kita tutup kita tutup oh, Pernyataan <laughs> sih. palsu ini. Ya. Kita, kita kasih ladder cok. Kita kasih leader. Iya gampang, tapi, gampang. Tapi, tapi tutupin, Alfie, kita. Iya nanti, cok. Kasih lobang satu aja, cok. Nanti kasih leader. Ya. Ini ini aja, put. <laughs> ini put. Ini sini masuk ke laboratorium. Oh, Wen coming Woi, belum apa apa, cok. sih. Emergency emergency, siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang naik? nen, nen. naik? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang naik? Siapa yang let's go lah let's go. Hmm, orang magic. Kenapa mampus eh masih air? hidup kok cak astapir wajim weh masih ada orang masih ada orang itu mvp nya mvp nya ngecit cok ini matikan cok <laughs> hmm. mati lho no. No, no, no, no. pantesan cok kita diincer orang mvp plus bisa tp <laughs> balik balik cok balik cepet cepet, cepet. Cepet, cepet, cepet. Merahnya yang kambing, merahnya datang, merahnya datang, merahnya datang, merahnya datang, lari, lari. Guys. lari. Ada wib lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, masuk lari, masuk lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, Allah, Allah. rahmat matlah lu ah si. eh, yeah. eh. Aman enggak? Aman, ga? aman, aman, aman. Aman co, aman. Yang penting kalian ga ngeklaim itu, cow. Generator. Di mana dia? Di mana? udah di kan? dalam, di da dalam, di dalam. Bisa dibuka nggak? Red, Wow. Ada merah, ada merah duh duh duh duh duh duh duh duh duh duh duh eh eh mati udah mati mati, mati, mati. aman mati aman ]clean. aman aman aman mati mati mati, mati, mati. <trio> mati. aman aman cok orang aku, aku siapin senjata berarti udah kalian masih sumpah jangan bikin gerakan apapun ya dan bikin gerakan apapun jangan bikin gerakan apapun, yang... bikin gerakan apapun. <trio> aman cok aman cok nah. aman cok apakah ada orang di wah. sini wah udah wah udah mati Ya, jangan bikin gerakan apa Jangan bikin gerakan apapun. Jangan bikin gerakan apapun. Itu si. yang lagi nyang lagi ngeklaim itu siapa? Hmm, ketahuan. <laughs> <laughs> bego <Orel. Cumpah. laughs> rel bego kau Rel. Kumpak. Rel, Rel. Ya Allah, oh, Aldi. Oh, oh, ah, bego kau Rel, malu aku. Aldi. E, oh, oh, rel. Yeah. Oh, ya. Aldi. gara gerakan derol, Cok. Dibuka semuanya, ketahuan. Hmm. Rel langsung rel. dicari carinya, dicari carinya, <tis> ii, eh, bye bye. Eh, hilang, bye-bye rel, rel, rel, rel. Rel. Kau mati rel. rel, rel, rel, Sumpah rel, rel, rel, rel, Tutup pakai kayu. Udah, rel, mati, Udah. rel, rel, rel, rel, rel, mereka yang pada kospe ia harus siap, tahan panas, dan yang minta foto harus tahan diri, Jaga jarak, pulang, terima kasih.